Kita semua Terima kasih untuk rekan-rekan semua, dulur-dulur semua, ya. dan uh, supaya acara kita untuk jalan-jalan, uh, uh, refreshing, juga. Sebelum kita berangkat, uh, mari kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran, keselamatan, Se sampai tujuan, dan sampai balik lagi ke Solo tanpa ada halangan satu pun. Uh, mari kita berdoa dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Terima kasih Matur Nuhun. Semoga perjalanan kita kali ini Selamat sampai di tujuan dan menyenangkan Dan membawa kebahagiaan Untuk kita semua Terima kasih Matur Nuhun. dan mampu yo dengar aku juga bunker. karena jatuh cinta cinta sepertimu sungguh tiada dari harusnya aku terkenka Come <laughs> on, Cek. gandengan masa lo enggak, Cek? Gandengan tabrak lo. Ya? Gandengannya mana, Cek? <tik>